Di kabar pertama kita tahu dengan kabar spesial yang sangat membahagiakan sekali Alhamdulillah Tepat tanggal 26 bulan ini BBL sudah 10 bulan persahabatnya Masya Allah Makin pinter, makin soleh, dan pasti yang makin membanggakan Tiga kata yang sudah bisa Abang Fatih sebut Yang pertama persahabatnya itu adalah Kata Udah Yang kedua adalah kata Ayah Yang ketiga adalah Kata iya, Masya Allah Abang Fatih emang anak yang pinter Kita lihat juga perselamat kalimat caption yang dituliskan oleh akun Sebenarnya dengan skor Fatihnya Lesti. Assalamualaikum onti uncle, oma, ibu, dan kakak semuanya Abang hari ini udah 10 bulan loh Abang bersyukur banget karena abang tumbuh Dan dibesarkan dengan penuh cinta oleh orang tua abang Abang juga beruntung banget karena abang punya kakak, oma, onti, dan mama online yang masya Allah sayangnya sama abang. Dengan banyaknya cinta untuk abang, insya Allah abang akan jadi anak yang soleh, penyayang, bertanggung jawab, dan menghargai sesama. Doain selalu abang dan panda abang ya, biar kami sehat terus. Abang makin pinter, abang makin soleh, abang makin ganteng. Abang banyak rezekinya Dan kami selalu dalam lindungan Allah Semoga doa baik kalian Buat abang dan panda abang Berbalik jadi doa baik buat kita semua Amin Abang sayang semuanya peluk cinta dari abang dan panda Masya Allah banyak ya Kita selalu bahagia saat melihat abang L Yang tumbuh kembangnya Masya Allah luar biasa Semoga menjadi anak yang saleh. Amin Doa dan dukungan selalu kita berikan untuk abangnya dan keluarga Kita selalu mensupport apapun itu yang terbaik untuk Leslar Kemudian juga persahabat, jadi gambar terbaru kita dapatkan dari akun Not persahabat ya Live kabar akan berangkat umroh, begini kondisi rumah Leslar tuh Mobilnya sudah ditutupin semua persahabat ya Katanya sih kita mendapatkan informasi bahwa keluarga akan umroh persahabatnya Terutama Leslar Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik Semoga apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Postingan ini pun diunggah kembali Oleh aku, Rosa Anuskales24lar Kalimat caption pun dituliskan Wawan gak tidur apa ya? Buntuti Leslar terus Didoakan saja ya guys Kalau memang infonya benar berangkat hari ini Semoga lancar segala sesuatunya Amin kita doakan saja, mudah-mudahan ya Ada kejutan, ada kabar gembira yang kita dapatkan Dari idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat, disimak juga diunggah Abeni Mulia Sofia Nih, Abeni mengunggah foto yang sangat keren banget ya Dan ada sebuah kalimat, ngopi atuh Tuh persahabat, jadi suruh ngopi sama Abeni, Masya Allah Sehat terus untuk Abeni Semoga lancar untuk acara akad nikahnya nanti bulan depan kita hanya bisa mendoakan dan pasti kita menunggu kumpulnya keluarga besar Kemudian juga berselamat ya ini ada momen semalam ya yang diunggah oleh Bang Dedi Saputra kakaknya Rizky Bilar Perhatikan Papa Bilar sudah fresh banget dan rambut baru Masya Allah makin ganteng mudah-mudahan apapun yang dilakukan Semoga selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran Kita juga perselabatnya hanya bisa mendoakan yang terbaik Semoga apapun niat yang tentunya dilakukan Yang dikerjakan oleh Lesti dan Rizky Bilar Itu selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran Amin kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update yang akan selalu menggambarkan informasi terbaru dan pastinya kabar baik dari Lesti Kiciora dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.